Bang, salam dari Binjai. Siapa? Salam dari Binjai. Sebelumnya apa nyantai bang? Kita bakalan viral. Salam dari Binjai. Apa ini salam dari Binjai? Kaya jago apa memang dek? Berapa kau itu apa memang jor. Ini kau lihat saya terbukti nah. kau jago apa yo ini? Ha, kau lihat saya ini kau lihat kita tunjuk kayu, sana itu orang berjalan, batang pisang, saja mau apa-apa, dia, kenapa tidak damalone ini sampai-sampai pohon pisang, ini bingja semua habis dari ini. Ini dia nih, brand pohon pisang, pukul orang mandi, dia berani. Eh, kau berani? Eh, kutunggu Tunggu. kutunggu Kau lihat salah, Eh, eh. Saya salah apa? Tidak hanya sahaja, cuma teh seguatan saja. Eh. Lihat rintang, lihat rintang, saya jago, saya jago huh? Tapi jangan tes, dia saja, kau tau, saya juga sakit. <laughs> eh, saya pikir kau sama dengan batang pisang, dibinjai na? <laughs> Pak Aymar, nanti salam dari bencang belum ada apa-apanya, ini hey, kurang jago ini, apa, Bayangkan, pun kenapa itu hari itu, sampai sekarang buahnya, Apat, saya ganteng satu saya mesti jatuh semua Saya tidak percaya itu Kau perlu bukti lagi? Coba kau buktikan, kau tampang seperti bencong begitu mau Kau bilang saya bencong? Bodi daga ini mah kau bilang saya bencong, Itu saya buktikan <tuh> itu, itu kurcaya kecil, sudah apa Nah, Mama, kau marah lu pukul-pukulan orang. Kalau dia sakit gimana tanggung jawab? Mati yeah. siapa orang itu? Tanggung jawab. Itu apa bilang tanggung jawab? Marlala, waduh, saya di sini, lah. Sudah pagi ya di sini? Eh, oh, orang, nah. Eh, oh, kok lihat sambaran terlalu lebar, memang sekarang. Woi, kombaran ke M.P. Dagi. Eh, loh, bukan kok puji sedikit, kok lihat sasu belajar, ada olahraga terus, tiap hari. Faktanya begitu, boys. ini setrum mungkin tip ini, bukan rekayasa, Badan kau ke M.P. Dagi. Oke, berarti menurut kau bagaimana, sebelum olahraga, likutnya bagaimana? Rajin, begini. Sesu tenaga ini sudah... Ayis. Tahan lama tidak? Tahan lama tidak? Ayis, nah, sudah Naik dong. Nah, itu tidak tahan lama, tahu? Iya, sih. Badan bagus itu begini. Ini tangan kanan orang biasa kalau saya pukul masuk TPU. <tuk> ini masuk rumah sakit. Mana yang kopi? Bagaimana saya percaya? Huh? Bagaimana saya percaya? Kau mau buka jaring saya? Lebay jangan. lebay jangan. lebay jangan. Hey, ayo kita bauji supaya kita tahu siapa yang lebih kuat di muka bumi Saya sudah bilang, kau jangan beruji deh, saya. Sama saja kucing lawan harimau. Ya Allah, bos eh. Hey, eh, sudah, sudah, sudah. -su, diam, diam, diam. diam, diam. Hey. Sekarang kita buktikan siapa yang pukul ke setumbang infon pesan dengan satu pukulan. Ayo, dia sudah so, yang jawab. Ayo, ayo, ayo. Kau duduklah, kau duduklah. Eh, tunggu kau lihat. Kamu ada ke situ. Ada bertikan pisang bos, ada kerja bakti bilang. Siapa bilang, siapa bilang, Ada, Ada kakak, ada suruh kerja bakti. Kerja bakti, kerja bakti, apa ini, apa ini, apa ini, apa ini? apa ini? Tidak bos, sudah begini dari tadi bos. bos apa? kalau bukan kam dua ini. Sudah begini dari tadi bos, Ini ada bertikan, bukan pisang. Siapa yang ekspertinya begini? Saya tidak tahu. Pasti ini, kam dua punya pekerjaan ini. Lebih kamu jalan. Belum Sambar Putih naik di kepala bukan punya bagian, gara ini guys, jangan lupa dukung channel Junior kreatif dengan cara like, comment, share, and subscribe Ini sampai-sampai dia pinjam semua. Wah, marlah, <laughs> berarti, <Barty>. Hahaha. <laughs> <laughs> <laughs>